Wow, lihat teman-teman. Kakak menemukan harta karun. Wow, ini sepertinya berlumpur ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman. Wadidaw. Oke teman-teman, kakak harus menyiapkan wadah ya. Untuk mengambil harta karun ini teman-teman. Oke, kakak mau ambil wadah dulu ya teman-teman. Oke teman-teman. Kakak sudah menyiapkan keranjang ini teman-teman. Oke, ada apa aja nih teman-teman. Wow. Kita masukkan dulu ya teman-teman Kita harus membersihkannya ini ya teman-teman Keburu -teman. hujan teman-teman Kita langsung aja ya teman-teman Wah ini besar ini teman-teman Apa ini ya Wow ada yang besar dan Ada juga yang kecil ya teman-teman Kalian bisa tebak tidak teman-teman Ini apa nih coba ya Kita tebak ini teman-teman Wadidaw ternyata ini huki teman-teman Oke okay, Oke okay, ada lagi nih ya teman-teman simpan ya oh iya jatuh ya teman-teman kita simpan ya oke ada dua lagi teman-teman kita ambil ada apa ya teman-teman wah sepertinya ini jajanan marshmallow teman-teman wah tampaknya berlumpur ya oke kita ambil apa ini teman-teman ini yuk atau bukan wah ternyata ini yuk ya, teman-teman wow kakak harus mencari air bersih teman-teman bantu kakak ya mencari airnya ya teman-teman Wadidau, kakak menemukan air bersihnya ya teman-teman. Ini ada air di ember ya teman-teman. Kita mau membersihkannya di sini ya teman-teman. Tapi sebelumnya kakak perlu wadah ya. Oke okay, teman-teman, ini dia wadahnya ya teman-teman. Oke okay, apa ini? Ada apa ini ya, teman-teman? Oke okay, Wadidau, ini ternyata Marshmallow karakter es krim ya teman-teman. Dan es krim yang sangat menggoda. Kamu mau rasa apa? Oke, kita ambil ya teman-teman. Siapa yang mau ini? Wow, isinya ada banyak teman-teman. Wow, bolehlah dibagi-bagi teman-teman. Oke, kita simpan ya. Ada apa lagi nih teman-teman? Wow, penasaran ini kakak nih. Ngapain dia? Ya? Apa ya? Kuda poni, kuda. <laughs> Oke deh, teman-teman. Ternyata ini permen karet, di ya, Teman-teman, rasa anggur ini permen karet kuda poni? Kuda poni. mantul ya teman-teman oke kita simpan ada apa lagi nih teman-teman Awal oh, warnanya merah ini sepertinya teman-teman ya -teman. Oke, Oke kita teman -teman. cuci teman-teman ya, Hmm oh, Ini permen karet, karet, teman -teman. Permen, permen, permen karet teman-teman Ada dua permen karet ternyata. Iya ini permen karet Mantul <guluh> <guluh> <guluh> Oke ada apa ini teman-teman Kita cuci-cuci-cuci Oke okay. Apa ini wow, ini marshmallow karakter burger. Oke, kita simpan ini. Yupi ya, tapi Yupi apa ya, teman-teman? Oke, kita cuci dulu ya. Wah, ternyata ini Yupi Putih oke okay, kita simpan apa ini ya oke okay, kita menemukan oh ini yupi neon stick wow warna ini -on teman teman betulnya seperti cacing lucu oke okay, kita simpan ada apa lagi nih teman teman kita cuci taruh lu kita dulu ya Hmm, apa ini oh. <tuk tipe> ini parumen karakter ya, Loki. itu teman-teman uh -huh. uh -huh. lucu uh, sekali. sekali ya oke okay. apa ini panjang-panjang ya teman-teman wadidaw you know? ternyata ini coki-coki karakter upin-ipin mantul oke apa ini teman-teman tebak ya wah ini karakter princess. ini lollipop teman-teman mantul oke kita simpan apa ini terakhirnya teman-teman penasaran -teman? nih wadidaw ini yuki teman-teman apa ini ya oh yuki karakter burger mantul oke okay, teman-teman makasih sudah temani kakak membersihkan harta karun terima kasih sudah menonton semoga kalian suka jangan lupa like subscribe share dan aktifin tanda loncengnya makasih dadah